Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Masjid uh, Tiban. This video was suggested by uh, Jabardiyah Olahak. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion.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 Sucahlah, sucahlah. Cina, hehehe, semuanya salah. Ini adalah sebuah mahakarya asli Indonesia. Tepatnya di kawasan terpadu Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Fadla airir Rahma, yang ada di desa. Rejo Turen, Kabupaten Malang, Telang, Jawa, Jawa Timur Namun kebanyakan orang menyebut ini sebagai Masjid Tiban Turen Bangunan wow. unik yang didominasi warna biru dan emas ini Memiliki 10 lantai yang dilengkapi dengan Fasilitas dan ornamen super mewah dan keren Dari depan kita akan disambut dengan Gerbang megah dan Kokoh Dan langsung menuju ke halaman utama Berhiaskan Taman Bergaya Mediterania ini dia nih, lantai dasar dan lantai dua bangunan yang biasa difungsikan sebagai ruangan aula atau gedung pertemuan serbaguna. Tak jauh dari situ ada ruang akuarium yang berisi puluhan akuarium super besar lengkap dengan koleksi ikan diamnya. Nah, di lantai tiga, sebuah masjid kokoh so. berdiri lengkap dengan puluhan kubah dan menara bergaya khas ala mediteranya, so begitu artistik. Masuk ke bagian dalam masjid, kemewahan wow. interiornya bisa membuat keluarga Indonesia terpana. Bayangin, menuju lantai 4 dan lantai 5, keluarga Indonesia akan melewati sebuah taman kering yang cukup luas. Selanjutnya, kita wow. akan disambut sebuah lorong atau koridor so raksasa yang begitu megah dan mewah. Di lantai empat dan lima ini pengunjung hanya diperbolehkan melewati sebuah tangga penghubung yang langsung menuju ke lantai enam. Wow. Karena di lantai That's inilah pemilik pesantren tinggal. Luar Indonesia satu lagi nih keunikan bangunan ini. Di balik kemegahannya di lantai delapan bangunan ternyata ada sebuah supermarket dan kebun. This is a supermarket and a farm Oh ya keluarga Indonesia, mau tahu nggak kenapa dinamakan masjid Tibanturen? Dalam bahasa Jawa Tiban berarti jatuh dari langit. Nah, saking megahnya bangunan ini banyak orang menganggap pembangunannya di luar logika manusia, alias ada unsur gaibnya. Wah wah wah, kok begitu ya? Kemudian prinsip dasar membangun di pondok ini adalah satu menggunakan barang yang ada. Jadi kalau nggak ada di sini nggak diadakan apa yang nanti itu beliau istiqorohi. Luar Indonesia gimana nih ada yang mau langsung berkunjung ke sini? Wisata dan kuliner Buaya. Indonesia, udah pernah memegang atau mungkin dong buaya belum, atau memancing buaya mungkin. Hahaha, <laughs> jangan kaget gitu dong, karena di kawasan Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur, ada satu tujuan wisata baru berkonsep unik dan beda. Di sini nih, pengunjung bisa belajar mengenai buaya. Ara semakin akrab gitu deh sama buaya. Oh, maybe it's <laughs> yang akan kita kunjungi oh, wow. adalah galeri buaya. Di sini ada banyak fosil buaya berumur ratusan tahun serta neka jenis buaya yang sudah diawetkan jauh dari galeri buaya, ada ruang kumulator telur buaya untuk melihat langsung telur asli buaya hmm. yang siap menetas. Oh iya, yeah. dalam masa bertelur, seekor buaya betina bisa menghasilkan telur antara 60 hmm. sampai 90 butir telur loh. Banyak banget ya. Jadi, ini kelihatan seperti yaitu dua per orang dibuka dari jam setengah sembilan pagi sampai dengan jam setengah lima sore. Nah, oh. selagi kita masih di kota Batu, This food for and for humans. <laughs> satu warung makan yang menyajikan wow, so yang enak banget. Bagi kebanyakan orang, menu sate buaya ini merupakan menu primadona yang enak untuk disantap kapan saja. Untuk membuatnya nih, pertama, daging buaya yang sudah dibersihkan dipotong kecil-kecil. Haluskan bumbunya mm, seperti bawang ginger. putih, kunyit, garam, dan daun like. Lalu ditumis hingga harum. Nah, ini dia nih, bedanya sate buaya dengan sate lainnya. Sebelum dibakar, daging sate buaya ini harus ditumis dulu. Proses ini disebut gongso daging harum dan empuk baru deh sate oh, jalan ada kecap manis dan bumbu kacang juga ya terlihat lembut dan lembut dan lembut dan dan lembut dan lembut daging buaya yang dan dan makanya kan? saksikan terus ya just so, that was really really interesting that uh, masjid um really really colorful spawned a really unique too many different kinds of uh, uh and that's the the beauty of uh, islam subhanallah as far right uh And that's the beauty of uh, Islam's po that uh, you know different areas the mosques look uh, different and it's not like the Islam hasn't um, basically limited it right like the power system said for my umma the earth is a place for prayer right as long as it's clean for example and you know in the past I've watched videos of uh, Muslim brothers and sisters in in China and how their uh, massages look like uh, those Chinese uh, structures which are super super cool and then in Indonesia for example it's different other parts of the world are different which is really really cool you know um, it expands our mind opens us to other uh, cultures and uh, at the same time you know Makes us closer to one another, right? Because we learn with one another about one another, and at the same time, you know, when we pray, we pray beside uh, each other. So thank you very much, guys, for suggesting this uh, video. I hope you liked it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, uh, for uh, all your uh, love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care, of yourself, and your family, and shall see you guys in the next video. Take care, and we'll see you then.